Properti people balik lagi di program Lihat Properti di channel YouTube Roma 21 Bersama saya, Fabino. Kali ini kita berada di Villa Bogor Indah Enam. Ini perumahan yang lokasinya strategis banget, bisa diakses dari empat jalan tol nih: pertama, jalan tol Bogor Outer Ring Road yang kedua, tol Sirkuit Sentul yang ketiga, Tol Cibinong yang keempat, Ke Nah, ini adalah area carportnya dengan lebar 7 meter di muka. Ini tuh untuk carport bisa nampung hingga dua mobil, ya. Selain itu di di area halaman depan itu juga ada lahan untuk taman nih, ya kan? Jadi untuk orang yang memang hobinya tentang oris, gitu kan, bisa bisa mengaplikasikan hobinya di sini, itu dia. Sekarang kita lihat untuk bagian pintu. Seperti pada rumah modern umumnya, tipe gladiolus di Villa Bogor Indah 6 ini, sudah dilengkapi dengan smart lock nih. Lalu di dalam unitnya, kita bisa lihat, untuk area di bawahnya ini cukup luas. Dan juga sirkulasi cahayanya, kalau kita perhatiin nih, Benar-benar diperhatikan dengan baik, itu kita bisa lihat e, untuk jendela jendelanya sendiri. cukup tinggi, ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kemungkinan ukurannya sekitar 2 meter untuk tingginya. Jadi, cahayanya untuk masuk ke ruangan itu cukup baik di ruang tamunya atau di living roomnya. Nah, di bagian bawah ini dilengkapi sama pertama kamar tambahan nih ukurannya kurang lebih 3x3 jendelanya juga ada, lagi-lagi ada jendelanya tiap kamar itu nah jadi selain sirkulasi cahayanya yang baik sirkulasi udaranya juga baik untuk kamar mandi di bawah di sebelah sini kita udah lihat e, di belakang juga terdapat halaman nih backyardnya cukup luas untuk sing di sebelah sini itu Nah, sekarang kita coba lihat di lantai atasnya. Nah, kita lihat ke lantai atas. Oke, okay, property people. Sekarang kita ada di lantai 2 tipe Gladiolus Villa Boborinda 6. Di lantai 2 ini ada apa aja? Yang pertama itu ada kamar mandi utamanya nih, di lantai atas. Di sini ya kan, udah dilengkapi dengan apa namanya? toilet duduk lalu shower dan kamar tambahan juga Ini, jadi kita udah udah lihat ada dua kamar nih ya yang pertama di bawah, yang kedua di atas nah lalu kita juga sampai nih di kamar utama nah ini kamar utamanya tuh untuk di kamar utama terdapat sliding door jadi yang tadi seperti saya bilang lagi-lagi di Villa Bogor Indah Vietnam ini memperhitungkan banget nih untuk sirkulasi udara ataupun sirkulasi cahayanya. Untuk kamar mandi utamanya di sebelah sini, di dalam kamar utama. Bisa kita lihat? Oke. Okay. Oh ya yeah. ada satu lagi nih yang saya lupa. Sebentar. Untuk orang-orang yang minimalis, terdapat sebuah ruang yang bisa dimanfaatkan untuk wardrobe nih biasanya di area ini kalau kita kasih interior untuk wardrobe ini bisa untuk pertama itu adalah lemari buku ataupun lemari TV jadi untuk menambah nyamannya kita di dalam hunian ini itu dia nah property people pasti pada nanya-nanya nih berapa sih harga rumah kece tipe dua lantai di Villa Bogor Indah 6 ini ya ternyata itu cuma ngabisin uang 25 juta udah oin, udah termasuk biaya BPHTB, AJB, biaya akad dan lain-lain. Oke, okay, properti people, Sekarang kita lihat fasilitas apa aja nih yang ada di Villa Bogor Indah 6 ini. Yang pertama tuh taman. Jadi tinggal di sini kita lihat tamannya itu asri banget cocok banget buat kita rekreasi yang murah meriah tentunya ya bareng keluarga anak bisa main di sini dengan renang, dengan riang nah Property People sekarang kita lagi ada di salah satu fasilitasnya Villa Bogor Indah 6 yaitu kolam renang seperti yang kita bisa lihat kita sekarang ada di kolam renang yang tematik nih, cocok banget buat rekreasi keluarga. Nah, ini kolam renang anak tematik ya. Kedalamannya cukup lah buat anak usia 3 tahun sampai 5 tahun bisa main di sini. Untuk kolam dewasanya bisa kita lihat di sini. Dengan kedalaman juga yang yang biasa ya, bisa siapapun berenang di sini gitu. Orang dewasa ataupun anak remaja. Nah sekarang saya ajak Property People ke fitness centernya. Selain kolam renang, Villa Bogor Indah 6 ini juga dilengkapi dengan fasilitas fitness center. Kita bisa lihat fasilitas fitness centernya cukup lengkap ya peralatannya ada barbel, ada kita bisa lihat ini treadmill. Jadi untuk penghuni yang tinggal di sini bisa menjaga kebugarannya setiap saat.